Baiklah para sahabat yang dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar yang sangat spesial membanggakan pastinya untuk warga Konoha. Perhatikan para sahabat, di kabar pertama, ini ada kabar yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah para sahabat ya, vlog di channel Youtube Kak Fadi Iskandar podcast bareng Papa Bilar ini sudah trending 4 di YouTube Wow ini keren banget persahabat ya trending 4 nih Papa Bilar Masya Allah mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu membawa berkah untuk banyak orang terus semangat persabatnya untuk dukung Rizky Bilar dan Lesti dan jangan lupa juga terus persabatnya support yang terbaik di vlog Lestart Entertainment dan Rizky Bilar YouTube Berikutnya persahabat disimak juga di unggahan Dede Prawira Satu jam yang lalu persahabat ini memposting foto bareng tim Leslar Entertainment lainnya Ini keren banget ya mudah-mudahan semakin kompak Semakin solid untuk tim Leslar Entertainment dan selalu menyuguhkan karya-karya terbaiknya Dan kita simak juga persahabat ini kalimat caption yang dituliskan oleh Dede Prawira Jadi kalah silaturahmi dengan teman-temanmu sebagai warna-warni yang penuh keindahan Penuh kasih sayang, rukun, dan damai selalu Masya Allah, tabrak Allah Wah, wow, luar biasa banget ya Mudah-mudahan semakin kompak dan sukses untuk Leslar Entertainment Dan tentunya, para sahabat, di postingan ini Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari Pak Ferry Fernandes Yang ikut menanggapi Oh, ini formasi copat yang baru, katanya tuh Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan ada kejutan selalu yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment tetap support dan dukung yang terbaik. Kemudian juga disimak di unggahan IG nya Riko 2 jam yang lalu, tepatnya tadi sore ya para sahabat ya, berada di rumah Leslar, sepertinya jengukin Abang L ya, masya Allah Riko adalah teman dekatnya Papa B, mudah-mudahan. Selaturahmi tetap terjaga dengan baik ya, kita selalu mendoakan juga untuk teman kerabatnya Papa Bilar, Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Selanjutnya juga persahabat ya Perhatikan diunggahan Kak Lensa Doni Ini luar biasa Persahabat ya Bunda Lesti Memberikan tentunya kue untuk tim Lestari Entertainment Dan ada sebuah ucapan juga Dari Kak Lensa Doni Nuhun Bu bos Lesti Kejora Atas bakti sosial di akhir bulan ini Masya Allah Terlihat Raut wajah dari tim LE ini sangat sumringah banget ya Masya Allah mudah-mudahan bahagia selalu Dan sukses terus ya untuk tim Lesnar Entertainment Dan tentunya berikutnya kita lihat juga di unggahan IGS nya Kariski Makeup Tadi sore juga mengunggah sebuah postingan Yang membuat kita semakin kagum dan bangga dengan sosok Lesti Kejora Yang diam-diam bersahabat ya tanpa perlu keluar kuar Kita lihat tersambatnya langsung diinfokan oleh Kariski Makeup Alhamdulillah, terima kasih adeku sayang Lesti Kejora berkah selalu Dan ada sebuah satu unit mobil Ini keren banget prosahabat ya Berikan mobil untuk gorgeous Bunda Lesti, Masya Allah Selalu berkah barokah untuk rezekinya Mudah-mudahan selalu diperlancar Apapun segala urusannya Kemudian juga prosahabat ya Info penting untuk warga Konoha Dari Dangdut Akademi Indosiar Ini ada info soal jadwal Live konser The Akademi 5 yang pertama, Top 24 grup 1 Resort, hari Senin, hari ini, tanggal 26 September 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan yang kedua ada, Top 24 grup 2 Show, hari Rabu, tanggal 28 September 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia itu Itulah jadwal live concert The Academy 5. Jangan lupa, persahabat, ya, dukung terus tentunya Idola kesayangan Kita. Yang bisa memberikan kebahagiaan di atas panggung Dan siar support terus ya untuk Leslar Dan kita lihat persahabat untuk jadwal malam hari ini Untuk peserta yang akan tampil Persahabat ya masih empat peserta yang semalam Ini malam resort show persahabat ya Semalam malam show dan untuk malam hari ini Itu resort show grup 24 di grup 1 dan kita lihat persahabat ya untuk pengisi acaranya Dimulai dari juri persahabat ya untuk yang bertugas Dewi Persik, Nasar, Soimah, Reza, Zakaria, Eko Chandra sebagai fashion guru Dan untuk host yang bertugas ada Rara, Irvan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, dan Ruben Onsu Untuk pengisi acara di sini tidak tercantum Lesti dan Rizky Bilar Sepertinya absen ya malam hari ini doakan saja mudah-mudahan Nanti di hari Rabu ada kejutan spesial yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Support dan dukung Doakan untuk Leslar Dan jangan lupa juga dukung di Infotainment World 2022 ya Mudah-mudahan Leslar bisa membawa pulang piala penghargaan Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya